dolar. Rupiah dan yuan sekarang berkolaborasi untuk menggunakan mata uang lokal bilateral dua negara. Sebuah judul yang sederhana. Sesederhana jutaan rakyat bodoh seperti saya yang kagum akan keberanian keputusan tersebut. Saya ini sangat bodoh urusan ekonomi. Jadi kagum dengan keputusan yang baru saja diambil oleh pejabat keuangan negara dan pejabat tinggi lainnya. Keputusan tersebut saya tidak bisa bandingkan. Saya hanya rakyat jelantah ilmunya amal-amal. Tapi ada banyak orang yang memiliki common sense atau akal sehat bertanya dalam hati kalau kita kerjasama maka status kita harus sama tinggi duduk sama rendah maka kita bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan tapi kalau berat sebelah maka tidak ada hal yang sama dalam negosiasi agar saling untung tetapi yang kuat atau yang posisinya di ataslah yang banyak diuntungkan atau yang menang. Transaksi dua negara Indonesia dan Cina Saya berharap impor dan ekspor kita sama nilainya Ternyata kita defisit jauh Alias import Indonesia kebanyakan Dari Tiongkok Lalu kalau impor kita lebih banyak Alias Indonesia kebanyakan di Yuan Maka posisi kita rupiah tertekan terus dengan Yuan dong Kita jadinya kalah terus Alias kita jadi wajib nyetok Yuan Eh bos, kita dengan bola saja kita tekor sekarang dengan Yuan ya kita tekor lagi dan karena kita tekor terus kita harus jadi ambil Yuan. Kalian ini nggak kapok ya dikadalin dolar dan IMF dan sekarang mau dikadalin Yuan dengan obornya nggak ada yang namanya kerjasama Yuan Rupiah di saat neraca perdagangan jomplang minus gede seperti ini kita jadi harus punya Yuan kita kok jadi mirip provinsinya Cina nih kita kurang terus dan Tiongkok akan dilakukan ya cetak saja yuannya sesuka-suka mereka toh ada Indonesia yang beli gitu kan pasti belum paham juga ya gini ini versi saya lo ya yang bodoh ini lo ya bukan versi Menteri Mega bintang atau menteri multitalent ini sih soalnya ilmunya abal abal di tahun 2009 puncaknya subprime mortgage amerika printing money gede mana di mata anda para ahli ekonomi yang terhormat nanti Amerika inflasi silahkan kalian pertahankan sampai mati itu ilmu inflasi faktanya di tahun 2010 2011 2012 dan seterusnya inflasi Amerika kecil bisa dijelasin jadi pada saat masalah ekonomi di sebuah negara yang pakai printing money tadi selesai maka uang beredar tadi kebanyakan atau banyak sementara produksinya yang sama saja jadi solusinya adalah uang tersebut disebar ke seluruh dunia terutama di negara berkembang yang mana kenaikan produksinya Satunya adalah banjir dolar di tahun 2011, 2012, 2013 yang banyak datang ke Indonesia pada saat itu Saat itu, venture capital dan banyak lagi lembaga keuangan lempar uang dolar tadi agar ketemu yang beruntung di Indonesia secara gede gini, gini Boleh tanya deh ke beberapa pebisnis di tahun-tahun tersebut, kita-kita saat itu lagi ngegas-ngegasnya Kembali ke awal COVID. Banyak negara yang printing money untuk solusi ekonominya dimana di tahun 2022 ke atas akan ada banyak dolar yang banjir masuk ke negara dunia ketiga. Dengan negara berkembang yang akan dipadukan dengan sektor produktif. Karena di negara pencetak uang tadi, sektor produktif tidak bisa menelan semua uang yang mereka udah cetak tadi. Inilah pentingnya kita berteman dengan negara pengendali dan negara-negara sekutunya. Alias nanti di tahun 2022 kita akan kebanjiran dolar murah. Tapi saya pesimis misalnya itu akan datang lagi. Karena kelolaan negara saat ini sangat pragmatis. Karena ingin cuan cepat dengan Tiongkok terlihat lebih seksi. Ya paham banget geopolitik luar mungkin banyak negara. Jadi ya okelah. Okay Jadi... Kembali ke masalah yang sekarang sudah kandung dan strategi Tiongkok di awal COVID-19 juga sama yaitu printing money Sehingga akhir tahun ini dan tahun depan akan banjir Yuan Sementara sektor produksi di Cina tidak terlalu baik amat karena dunia belum recover cover Paling enak Yuan tadi dipakai untuk dagang atau untuk ubin, atau untuk umpan dagang Eh disambut sama Indonesia saya mikir lah cetak uang rupiah sendiri juga bisa Kenapa mesti Yuan? mesin dolar Apalah itulah namanya Lalu, kalau nanti efek rupiahnya beredar banyak Karena kita berhenti mani, Ya kita tinggal kerjain negara tetangga Dengan kurang-kurang kerjasama bedolarisasi. dolarisasi Ya kayak kalian sekarang lah dengan Tiongkok Gitulah mirip-mirip Negara Vanuatu yang mojo Itu kita kerjanya Solomon Island kita garap Timur-timur Papua Nugini kita garap Itu baru namanya pejuang bernegara Kalau saat ini kok selalu jadi victim Tim Ini otak kita negara yang terlalu pintar hingga rakyat yang jelantah ini memang gak bisa paham langkah mengelola negara kalian mudah-mudahan kalian benar kalau suatu hari nanti kelihatan hasilnya negatif, apa gak takut sama dosa kalian itu dosa karena tidak berilmu dan dosa karena tidak mau denger masyarakat perlu tahu bahwa investor asing saat ini banyak yang ambil dolar untuk keluar dari Indonesia itulah mengapa Ibu akan dolar bisa ke dua puluh bisa ke dua puluh menjadi judul di banyak media kemarin. Ya, kok gitu sih ngomongnya? Jangan jujur-jujur, kalian sendiri yang mengambil keputusan. Yuanisasi berkembang ke Tiongkok ini reaksi pasar, reaksi pengusaha swasta internasional. Yuan adalah mata uang yang menguasai dua persen peredaran mata uang di dunia. Dan Jepang masih empat persen, alias dua kali nilai yuan dua kali yuan beredar US dollar merupakan 70 persen mata uang transaksi internasional. kok bisa kita membuat sama dengan mata uang yang tidak memiliki karnisi kayak gitu terus di posisi kita defisit jauh lagi kalau deket-deket masih oke lah pasti sudah pada mikir matang dong ya untuk buktinya yuanisasi dulu ekspor Indonesia ya enaknya dapat dolar karena bisa dipakai buat belanja ke negara lain sekarang paksa bolak-balik ke tiongkok yang akan membuat devisa indonesia bisa susut 30%. puluh jadi indonesia kayak jadi provinsinya tiongkok dipaksa muter-muter di dalam negeri di dalam tanda petik atau menjadi bagian dari konsumsi domestik yuan asli saya masih bertanya kok tak kalian sama yuan kemudian pasar internasional bereaksi sekarang pada ambil dolar langka, bisa jadi 20000 ribu nih, kan. itulah alasan mengapa rupiah bisa 20000 tapi kok mau sih kemarin kerjasama dengan hewan rupiah tadi, ada yang neken ya kalian, ada yang maksa kok bisa kalah, atau nggak nyampe ilmunya, atau Pejabat di pemerintahan mereka hanya kensel atau memandang dari jangka pendek saja. Ada CAD atau Current Account Deficit. Lalu bagaimana dengan cepat mengatasinya? Dan yang paling cepat adalah masukan devisa dari tiongkok dalam yuan. Karena mungkin tidak mengerti geopolitik, jadi tidak sadar kalau dalam yuan akan berakibat negatif karena konversi yuan ke dolar tidak selancar seperti sebelum perang dagang. Eh lupa pejabat sekarang nggak kan perang, Dan itu perang pertahanan negara. Jadi masih menganggap kayak di pasar gitu gitulah. Ya udah kenapa apa-apa. Jadi ke depan bagaimana sebanyak ini versi kita loh, ya bukan versi mega bintang atau menteri multi -talent. Kita fokus pada analisa pertahanan dalam bernegara. Ya kembali pakai ilmu abal-abal kita lah. Karena Indonesia defisit terhadap yuan, maka nilai yuan lebih kuat dan bisa ditekan rupiahnya. Jadi bukan dolar saja yang tenggelam. Tetapi terhadap yuan juga bisa sama Secara perlahan rupiah terhadap yuan akan merosot juga nilainya bisa 20% dalam dua tahun ke depan Alias yuan menguat rupiah melemah Dan ini memang strategi Tiongkok untuk bisa membeli bahan baku dari Indonesia jadi Habis itu tanah air Indonesia dan pasti habis Datuk Maringih dilawan Sudah berapa kali kita katakan Datuk Maringih mau Siti Nurbaya Bapak ibunya Siti Nurbaya dikasih uang pinjaman hambur-hambur Tiongkok mau Siti Nurbayahnya Indonesia yaitu sumber daya Alam Dikasihnya penjabat harta berlimpah-limpah yang bikin gelap mata Anak gadis pun dijual Begitukah cara kalian bernegara Wahai Bapak Ibu Si Timur Baya, Kemarin Datuk Maringinya IMF Sekarang obor Tak belajar kalian itu ya. IMF dengan global bondnya Indonesia perlu dolar Sementara deal dengan Tiongkok Anti dolar de dolarisasi Alias Nggak punya dolar Dengan dolar kita mati Dengan yuan kita mati Datuk Maringi satu saja Sudah hilang si Timur Baya. Apalagi Datuk Maringinya dua Matilah awak Begini kita selesaikan kita lanjut. Begini cara kita menyelesaikan. Saya tahu ini masalah dibuat oleh orang lain. Tapi kita adalah punya cara cerdas bernegara. Kita selesaikan. Walau kita kritis, tetap kita solutif. Setuju ya? Kemarin SWF sudah akan kalian mainkan. Oke? Setuju ya? Ini model mana yang kalian mainkan? Jangan-jangan supaya bikin Suntuluyo ini senang lalu mengatakan akan menjalankan SWF. Dimana SWF tadi? Kalau kita tanya model M. Ada hutang. Kenapa kita pertanyakan? Karena dalam berita ditulis SWF Sovereign Wealth Fund dalam tanda kurung lembaga kelola investasi. Ini apaan sih kalian? SWF kok lembaga? Ilmu dari mana ini? ini? Ini kita bicara jenis batu yang sama kan berlian kan? Atau kalian bacanya aking? Ya beda kalau ngomongnya aking. Asli deh. Kayaknya ini bukan berlian yang kita omongin. SWF itu instrumen. ngerti instrumen. Saya senewan nih kalau bernegara mesti ngajarin lewat sosial media Karena akses ditutup untuk bosmen ke RI1 Asli ditutup Data ke ri satu pastinya bosmen itu makhluk hina anak yatim Miskin ilmu cari jabatan cari pansos doang Eh cok siapapun yang mengatakan ngomong begitu ke ri satu tentang bosmen Gak kayak gitu Tapi ada ya, benernya emang anak yatim emang gak ada ilmu Tapi nyari jabatan Enggak lah wajah tuh ambil jabatannya Jadi kalau SWF dijalankan secara MMT ilmu aslinya, maka yang menjalankan adalah BUMNK badan usaha milik negara khusus tepatnya SKK satuan kerja khusus seperti SKK MIGAS, namanya SKK Minerba, di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM, buat makhluk baru, sifatnya ad hoc, 10 tahun saja masa kerjanya atau selama instrumen berlaku Mulai paham instrumen, SWF instrumen keuangan, lalu nah, ini pasti nggak mungkin asli nggak mungkin karena akan ditentang oligarki, akan ditentang free rider dan para orang di sekitar istana yang makan dari hasil bumi tambang pasti ditentang karena hal ini akan tabrakan dengan undang-undang minerba. Semua tambang, SDA, sumber daya alam adalah milik negara. Perusahaan yang saat ini isi tersebut, hanya pengelola, nanti mereka akan dibayar per output produk sesuai ongkos produksi, plus cost of fund, plus margin usaha semua output produk jadi milik negara, mampus nah, semua asing-asing dan oligarki, itu pengusaha Tiongkok, di Sulawesi Tenggara di Kalimantan, bule-bule, Tiongkok Tiongkok cabut balik kandang perusahaannya tidak boleh memiliki lahan lagi hanya pengelola tambang, gak ada yang namanya ambil-ambil saham, memang persen ala-ala Freeport ngapain bayar biar aja 100% mereka yang punya punya Freeport tetapi produknya 100% punya Indonesia dan mereka dibayar bukan pakai harga komoditas tapi pakai biaya ongkos produksi Amin. biar itu semua pengusaha tambang asing di Nusantara kalian sekali lagi dibayar pakai ongkos produksi bukan dibayar pakai harga komoditas ngerti dan pejabat harus ngerti apa itu SYF eh, Kayaknya beda F yang dipakai sekarang nih Ya maaf, salah marah, salah ngajarin Lanjut deh lu